Masih banyak yang beranggapan bahwa wasir itu dapat disembuhkan tuntas dengan operasi. Hal ini tidak semuanya betul dan tidak semuanya salah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana resiko-resiko untuk terjadinya wasir itu untuk diturunkan bahkan dihilangkan. Yang terjadi adalah tidak jarang setelah mereka menjalani operasi, wasir itu kambuh kembali. Jadi sebetulnya apa sih kunci peng pengobatan wasir ini? Kunci pengobatan wasir yang utama tetap bagaimana kita mengelola makanan, dan yang kedua adalah bagaimana kita mengelola kebiasaan hidup sehat. Kedua hal inilah yang menjadi kunci. Apakah wasir itu bisa diobati dengan operasi, apakah tanpa operasi? Semuanya tergantung pada bagaimana mengelola diet dan bagaimana mengelola kebiasaan hidup sehat. Hal yang ketiga adalah tergantung dari stadium wasir. Untuk wasir stadium 1, 2, kemudian tiga itu mesti di, bisa diobat, bisa disembuhkan tanpa operasi. Nah, oleh sebab itulah mari kita jaga makanan dan pola hidup sehat kita agar terbebas dan wa, dari wasir dan mari kita obati wasir sampai sembuh sempurna agar tidak kambuh.